Hai hai hai Taman Safari Indonesia 2 atau lebih dikenal dengan nama Taman Safari Prigen adalah salah satu destinasi wisata populer di Jawa Timur yang cocok dikunjungi oleh rombongan keluarga Kebun binatang yang berlokasi di kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini memiliki koleksi satwa yang lengkap Lokasinya yang berada di lereng Gunung Arjuno membuat suasana yang ditawarkan masih asri Ditambah dengan banyaknya pepohonan hijau yang rindang dan menenangkan Gak cuma bertatap muka aja, kalian juga bisa berinteraksi dengan cara yang sangat menyenangkan dengan satwa di sini. Selain itu, kalian juga bisa mengabadikan momen bersama para satwa dengan berfoto bersama. Namun perlu diingat yang namanya satwa liar, tidak semuanya itu jinak. Ada yang buas dan ganas, ada juga yang lucu menggemaskan. Hal itulah yang membuat kita harus tetap waspada dan berhati-hati. Jika berada di dekat mereka ataupun di wilayah hewan buas itu. Jangan sampai hal yang sama terulang kembali, seperti sebuah kejadian di Taman Safari Indonesia 2 Prigen. Baru-baru ini viral video perkelahian dua ekor singa yang tersebar di media sosial. Perkelahian hewan buas ini terjadi di Taman Safari Indonesia 2 Prigen Pasuruan, Jawa Timur. Dari video tersebut, kedua singa saling kejar hingga mengarah ke jalan yang dilintasi mobil para pengunjung aksi kejar-kejaran ini membuat salah satu singa menyeruduk mobil Toyota Yaris berwarna merah. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Febrian Permana, selaku pemilik mobil tersebut melalui Twitter resminya at Febrian underscore PP, mengunggah sebuah foto yang menunjukkan jika kaca belakang sebelah kiri mobil pecah akibat ditabrak singa. Unggahannya dalam akun tersebut ditulis pemilik kendaraan yang enggan berdamai dengan singa yang membuat kerusakan pada mobilnya. Tentu saja ini hanya candaan sang pemilik, karena ini adalah insiden yang sulit diprediksi atau dihindari. Soni Susmana, Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia menghimbau agar pengendara mobil yang berkendara di area hunian satwa seperti taman safari untuk lebih hati-hati. Pasalnya ini adalah insiden yang tidak bisa diprediksi bila menggunakan mobil pribadi ke taman safari. Berkendara di area satwa memang harus memperhatikan kebiasaan, karakter, naluri kehewanan dan pola hidup mereka. Ada hewan yang buas dan ada yang jinak. Tetapi secara garis besar, mereka adalah binatang liar yang akan berbahaya apabila merasa terganggu, kata Sony Susmana. Sony juga menyarankan apabila menggunakan mobil pribadi ketika ke taman safari, maka buat batasan jarak dengan menutup kaca jendela. Jika kaca ingin dibuka, cukup sedikit saja. Namun perlu diingat, celah kaca yang dibuka ini hanya untuk memberi makan hewan yang jinak dan setelah itu ditutup kembali untuk keamanan. Berikutnya, jangan mengganggu satwa dengan gerakan atau suara yang memancing perhatian. Hal ini harus dilakukan karena ada beberapa binatang yang bila merasa terganggu akan membalas atau bahkan kalau tidak bisa melukai manusia, maka hewan buas itu akan merusak kendaraan. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.